Hai, hai, hai! Welcome back to my channel. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku. Dan TV notifikasinya biar kalian yang paling pertama tahu video yang baru aku upload hari ini. Masih sama seperti hari kemarin, lanjutan dari misteri makhluk-makhluk yang berada di dasar laut. Nah, hari ini kita akan melihat banyak banget makhluk-makhluk yang ada di dalam laut atau di laut terdalam yang jarang sekali terekspos sama media-media. berle fit hal teraneh apa yang pernah kamu lihat di laut terdalam <San> ya, bener banget ini adalah salah satu hewan teraneh yang ada di laut dalam Barley adalah ikan yang sangat luar biasa Mungkin, mungkin saja kalian melihat matanya itu adalah titik hitam kecil yang ada di depan Eh, tapi tunggu dulu, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan Tetapi kenyataannya adalah yang berwarna hijau di bagian dalam dan mengarah ke atas Itu adalah matanya si Belay Face ini Matanya ada di bagian dalam Terletak di bagian dalamnya agar-agar Transparan Mereka memiliki mulut yang kecil Dan menonjol ke depan Dan matanya itu posisinya di bagian dalam Agar-agar itu dan melihat ke atas Sampai sekarang pun para peneliti masih bingung fungsi matanya si bell eye face ini tuh untuk apa? Karena nggak mungkin dia ngelihat ke depan pakai mata itu karena fokus autofokus matanya dia itu cuma untuk ngeliat ke atas gitu bagian atas gitu. Gimana cara dia nangkap mangsanya dia? Matanya dapat berputar untuk melihat bagian atas atau melihat mangsanya dari bagian atas dan dia menggunakan gerakan tubuhnya seperti kayak berputar secara tiba-tiba langsung seperti itu agar dapat memakan mangsanya wuhh ini benar-benar creepy banget dia punya gigi tajem-tajem dan serem, menakutkan banget ya ikannya, dia punya gigi itu tajam banget dengan metode berburu untuk memikat mangsanya menggunakan lampu pijar yang ada di atas kepalanya itu Aku inget banget, ini tuh ada di cuplikan filmnya si Finding Nemo. Jadi dia lagi jalan gitu kan, maksudnya lagi cari anaknya si Nemo sama si Dory. Setelah itu dia ngelihat ada cahaya lampu gitu dan langsung. Dengan metode berburu yang unik, si Anglerfish ini memancing mangsanya untuk tertarik mendekati dia dengan menggunakan lampu lampu yang ada di atas kepalanya dia itu apa boleh sebutnya pijar ya. Dia memancing mangsanya ke dekat mulutnya dengan menggunakan bagian tubuhnya yang memancarkan cahaya. Selain itu, ikan ini juga memiliki proses perkembangbiakan atau proses kawin yang sangat aneh. kenapa? karena si jantan dan betina ini bisa kalian lihat ya perbedaannya jantan ini kecil banget ukurannya daripada si betina yang besar banget nah si jantan ini mau ketemu sama betina pun itu sulit diminta ya karena sedikitnya makhluk-makhluk yang ada di dasar laut itu jadi si jantan ini ngeluarin kayak cair Anglerfish ini menghabiskan hidupnya untuk mencari betina dengan melalui feromon yang dia lepaskan Setelah dia menemukan si betina nih, si jantan langsung kayak gigit si betinanya itu dan melekat seperti parasit Dan yang lebih mengerikan lagi, si jantan ini bisa sampai mati gitu melekat di, di betina sebagai parasit, sampai busuk gitu Waktu dia menggigit betina pun cara dia membuahi atau perkawinannya itu tidak seperti ikan pada umumnya Jadi e, testisnya si jantan ini akan berfungsi ketika betina membutuhkan e, sperma gitu baru, baru si jantan berfungsi gitu Nganas banget si jantan dan setelah itu si jantan biasanya si mati. Setelah gigit gigit si betina, gigit si betina gitu kan kawin gitu kan, biasanya dia tuh nggak bakal lepasin gigitannya dia. Bisa dia bakal tetap jadi parasit di situ sampai mati bahkan membusuk. flounder tantangan yang paling utama dan terbesar oleh makhluk laut atau organisasi laut sebenarnya bukan kurangnya cahaya seperti yang kita tahu di dalam laut itu paling dalam pokoknya itu tuh kayak rumah nggak ada lampu gitu gelap hitam gitu. Sebenarnya yang jadi tantangan terbesar untuk hidup di dasar laut itu adalah bukan kurangnya cahaya Melainkan tingkat tekanan air yang mampu menghancurkan bagian organ-organ tubuhnya si makhluk-makhluk dan mulut yang tidak simetris, sempurna Cooper L Bulutnya yang besar mampu memanjang dan mematuk seperti ular. Wow, ini agak aneh ya bentuknya ya. Jadi, mulut itu besar daripada badannya dia. Badannya itu kecil banget kayak lurus, Dan mulut itu besar kayak, kayak ular gitu. Dan mulutnya ini bisa memanjang ke depan guys. Bisa memanjang ke depan, terus kayak ular matuk gitu Buat ngambil mangsanya dia. Para peneliti biasanya menyebut Fearless Shark adalah fosil yang hidup karena bentuk tubuhnya yang sangat primitif dan warna kulitnya yang coklat gelap Hiu ini sebenarnya entan terhadap suhu ekstrim atau yang berubah secara drastis dan hal itu juga yang membuat kondisi fisik si Frilled Shark ini jadi seperti itu Hiu ini berkembang biak secara ovovipar dan karena siklus kehamilannya lebih lama dia punya siklus kehamilan itu lebih lama daripada hiu-hiu yang lain karena dia mampu melahirkan sekitar enam anak sekaligus dalam satu periode namun sayangnya enggak semua anak-anak dari feld shark ini bisa hidup karena dimangsa juga sama makhluk laut yang lain feld shark ini adalah ikan yang primitif jadi dia itu pergerakannya sangat lamban, tidak agresif maka mangsanya pun juga yang tidak terlalu awas sensitif terhadap gerak gerakan. Hiu ini merupakan penghuni laut dalam yang menyebabkan fisiknya dia itu menurun drastis karena akibat perubahan suhu drastis karena kita tahu kan di dalam di dalam lautan itu semakin dalam semakin dingin suhunya. Frilled shark juga mampu bertahan hidup di 5.000 meter dan itu juga yang menyebabkan sefrilled si shark ini mempunyai bentuk tubuh yang unik. Goblin Shark. Sama kayak yang tadi, Goblin Shark itu juga disebut sering disebut ilmuwan fosil hidup karena yaitu tadi bentuknya dia yang terlihat primitif. Kenapa juga disebut fosil hidup? Karena hiu ini mampu bertahan hidup selama 125 tahun. Jadi yang ditemukan yang masih ada terlihat di gambar adalah hiu yang pernah hidup 125 juta tahun 125 juta tahun Bukan 125 tahun tapi 125 juta tahun Hiu goblin tinggal di dalam kedalaman 100 meter Memiliki wujud yang sangat aneh di mana jidatnya dia tuh ada moncongnya gitu ada moncongnya gitu ke depan serta mulutnya yang mampu memanjang ke depan untuk mengambil mangsanya dia, jadi dia panjang gitu kan terus dia tuh kayak bisa matuk juga ke depan kayak ular juga gitu ini yang paling panjang, yang mampu membelah atau mencabik-cabik mangsanya dengan sangat cepat Goblin shark dewasa biasanya memiliki 3 sampai 4 meter panjangnya dan berbobot kira-kira 200 kg dan dia biasanya ditemukan di kedalaman 1300 sampai 1700 meter Glacus atlanticus naga biru Ini salah satu hewan favorit aku karena warnanya biru Dan dia itu keren banget Karena kalau misalnya dia, di, dia lagi fight gitu kan Sama makhluk laut lain yang punya bisa Dia itu menyerap bisanya para lawannya dia gitu Jadi badannya dia itu menyerap racun dari musuhnya Wow keren banget Jadi hewan ini tuh kebal racun betapa Menyerapkannya di bawah laut Tapi ada ketemu hewan unik cantik Warna biru tapi sangat mematikan Karena dia menyerap racun-racun musuhnya Dan kemudian malah terbalik gitu Musuh-musuhnya malah jadi, jadi mati gara-gara dia next ini adalah bonus kumpulan dari hewan-hewan yang gak pernah diekspos Dan sebagian aku juga gak tahu untuk keterangannya apa Karena waktu aku ngereset aku nggak ketemu penjelasan tentang makhluk-makhluk tersebut Tapi mereka sempat diabadikan melalui kamera-kamera para ilmuwan yang tertarik dengan makhluk-makhluk yang berada di lautan terdalam Look at that Ini makhluk terimut Wow Gak nyangka banget kalau misalnya di dalam Lautan yang gelap banget Itu ada makhluk lucu Seperti ini Oh my god Oh, that was awesome. Dia punya kepala beda dari cumi-cumi atau gurita pada umumnya. Dia punya tentakel itu di atas kepala. Biasanya, tentakel itu kan di ujung, dan itu fungsinya untuk memakan mangsanya, dia. Tapi ini dia punya mulut sendiri, dan tentakelnya itu di atas kepalanya, dia. Piglet squid ini ditemukan di sekitar 4.544 kaki atau 1.385 meter di bawah permukaan laut. Dan, dan makhluk yang satu ini tidak diketahui keterangannya apa, mereka memangsa apa, cara mereka berkembang biak seperti apa, dan pemangsa atau predatornya mereka itu apa belum diketahui secara pasti dari para ilmuwan karena mereka pun enggak bisa meneliti hewan tersebut dikarenakan terbatasnya alat-alat yang canggih untuk mendapatkan vpigloid squid ini Vampire Squid Nah, ini salah satu makhluk yang nggak pernah mungkin terbayang sama kalian hidup di dasar laut. Wow, salah satu makhluk yang wow banget. Cumi-cumi vampir ini menggunakan organ bercahaya dan metabolisme oksigen yang unik untuk berkembang di bagian lautan dengan konsentrasi oksigen yang rendah. Wow! Mereka memiliki dua filamen retraksi panjang yang membedakan dari gurita dan cumi-cumi pada umumnya. Ia adalah satu-satunya anggota ordo yang masih hidup. Oh, jadi mereka ini juga termasuk salah satu fosil hidup karena... Spesimen yang terdahulu itu sudah punah Dan cumi-cumi ini dapat ditemukan di kedalaman 550 meter cumi-cumi vampir ini dapat mencapai panjang dengan total maksimum sekitar 30 cm dan tubuhnya 15 cm warnanya bervariasi dari hitam pekat hingga merah pucat tergantung pada lokasi dan kondisi pencahayaan. Jadi mereka tuh kayak punya jubah Tentakelnya mereka itu nyambung dari satu ke yang lainnya juga Biasanya kan cumi-cumi itu tentakelnya nggak nyambung kayak gini Matanya bulat dan jernih Oh ya, salah satu ciri-ciri yang paling spesifik kalau misalnya kita ngelihat makhluk-makhluk yang ada di dasar laut itu adalah perbedaannya itu ada di matanya mereka ya Karena di dalam laut itu tidak dapat tertembus cahaya matahari jadi kebanyakan dari mereka itu memangsa makhluk-makhluk yang dapat mengeluarkan cahaya juga pada tubuhnya jadi mata-matanya mata, mata -matanya para makhluk ini itu berfungsi untuk melihat atau menangkap cahaya yang dikeluarkan dari mangsanya biasa disebut cahaya jadi predator-predator dari makhluk-makhluk yang mengeluarkan cahaya itu biasanya nggak mempunyai pupil di bagian matanya. Dan matanya mereka cemburu lebih besar diameternya daripada ukuran-ukuran makhluk-makhluk laut yang ada di bagian permukaan laut. Dan lebih nggak bisa dipercaya lagi mereka bisa bertahan pada kedalaman 3 kaki atau lebih yang biasanya dikenal dengan zona minimum oksigen jadi mereka itu bisa hidup tanpa menggunakan oksigen cumi-cumi vampir adalah satu-satunya cumi yang mampu menjalani seluruh siklus hidupnya dan bernapas secara normal di zona minimum pada saturasi oksigen terendah yaitu 3% kemampuan yang hanya dimiliki sedikit hewan lain Wow, gila, keren banget! Cumi-cumi vampir tidak memiliki kantong tinta. Biasanya, kan, cumi-cumi biasa atau burrito biasa itu mempunyai tinta yang berwarna hitam, berfungsi untuk mengelabui mangsa ketika mereka berada di dalam bahaya. Jadi alternatif lainnya yang dia gunakan adalah dengan melengkungkan lengannya ke atas dan membungkusnya di sekitar tubuhnya. Jadi dia membungkus bagian tubuhnya dengan menggunakan centakel-centakelnya tersebut. Jika mereka ekstrim lagi atau sangat merasa gelisah, mereka dapat mengeluarkan lendir-lendir yang dapat menghasilkan cahaya biasanya warna tersebut cenderung berwarna biru, hal tersebut mereka lepaskan berangsur-angsur selama hampir 10 menit nah hal tersebut dapat menyilaukan calon predator yang memungkinkan si cumi-cumi vampir ini dapat menghilang dalam keadaan gelap tanpa perlu berenang jauh cinta bercahaya juga dapat menempel pada pemangsa ini menarik banget, menarik banget jadi cairan-cairan lendir yang bercahaya itu dapat menempel pada pemangsanya pemangsanya mereka Jadi menciptakan kayak ditandai gitu Sebelumnya mereka yang mau dimangsa Tetapi ketika terkena lendir yang bercahaya tersebut itu malah merugikan si pemangsa Karena mereka bisa saja jadi dimangsa oleh predator lain Karena melihat cahaya lendir tersebut Gila Interesting banget Sangat menarik Wow, ini apa ini cantik banget burubur tapi warnanya ungu dia nyala lampu neon burubur adalah jenis invertebrata yang aneh karena mereka tidak hanya kekurangan tulang tetapi juga mereka tidak memiliki jantung atau otak sebaliknya tubuh mereka disatukan oleh serat otot yang mengikat mereka dan mereka memiliki perut berlubang yang terhubung langsung ke mulut mereka Hal ini menjadi semakin aneh karena mulut ubur-ubur adalah satu-satunya lubang yang ada di tubuhnya mereka. Sehingga makanan dan kotoran masuk. Makhluk itu juga menggunakan mulutnya untuk berenang dalam prosesnya. Jadi air datang mengisi perut mereka. Setelah itu mereka memompa sendiri air tersebut keluar. Dan itu juga yang digunakan mereka untuk mendorong mereka. Itu sebabnya ubur-ubur sangat tembus cahaya. Wow! buat itu aku sih kalau lihat binatang ini kayak burung terbang nggak sih, sih kan ya sih tapi mereka tuh cumi-cumi. manusia deh, cumi-cuminya tuh kenapa ada satu tentakel eh, sorry, ada dua tentakels yang panjang macam kaki terus ada enam tentacles yang pendek seperti tangan oh, yang ini juga ini sama kayak piglet squid tadi ya, tapi kayaknya beda jenis deh so, tentakel sebeda beda bentuknya Lucu ya, oh, coba lihat itu. Itu di dalam mulutnya itu apa sih? Dan ini belum ada penjelasannya, mereka makannya apa, naik kabar berkembang biaknya seperti apa, cuman sempat diabadikan melalui video seperti ini tanpa bisa diteliti. Ya, tuhan matanya pasti besar-besar. Nah, ini nih, ini nih ini salah satu makhluk dasar laut yang bikin geger jadi ada ilmuwan yang foto mereka tapi fotonya tuh di dasar laut dekat sebuah kilang minyak Dan mereka tuh kelihatan kayak alien bener benar rupi banget nyerem banget jadi penyakit sepanjangnya hampir 10 meter Bigfin squid Magna Pina adalah kelompok cumi-cumi yang jarang terlihat Mereka ditempatkan di genus Magna Pina dan keluarga Magna Pina. Wow, gila panjang banget Video-video yang ditemukan ini kebanyakan enggak hmm. mendapat perhatian dari media manapun karena kebanyakan singkat dan gambarnya pun cukup kabur Mereka ditemukan di samudera Pasifik Utara di Hawaii pada kedalaman 3380 meter cara mereka makan sangat unik karena mereka hanya perlu menjuntaikan tentakelnya karena tentakel ini panjang banget yang hampir 10 meter jadi mereka coba membiarkan tentakelnya menjuntai seperti itu setelah itu biasanya ada kayak zooplankton nyangkut jadi mereka tuh menyerap lengan atau tentakelnya mereka di sepanjang dasar laut dan mengambil organisme yang dapat dimakan dari dasar laut seperti ini guys. jadi taktiknya mereka ini cuman kayak menjebak gitu menunggu mangsa secara pasif seperti zooplankton untuk menabrak lengan mereka setelah itu mereka langsung dimangsa lagi nih satu lagi saudaranya si kombeli jeli jadi dia juga bisa keluarin cahaya pada tubuhnya warnanya enggak enggak enggak dia enggak punya warna jadi dia transparan aja tapi dia keluarin cahaya pada tubuhnya dia wow ini baru ditemukan satu bulan yang lalu oleh para ilmuwan Wow, ini sangat-sangat eksklusif ya. Media manapun tuh belum ada yang pernah ngebahas tentang mereka gitu. Kita udah bisa lihat di channel aku yang kayak... Mereka ini mempunyai panjang, pada badannya sekitar 10 cm Dan panjang, nggak e, tahu itu tentakelnya atau apa yang menjuntai ke bawah itu 13 cm Jadi total badannya yang biasa ada panjangnya sekitar tiga cm Ini adalah lagunya satu hmm. By the way, karena ini makhluk baru-baru aja melintas dan kelihatan sama kameranya para ilmuwan, jadi belum ada penjelasan secara spesifik ini tuh makannya apa, terus cara dia berkembang biak seperti apa, dan dia masuk pada bagian spesies mana, belum ketahuan. Aku tahu kalian ada yang tahu ini spesies apa komen aja di bawah ya guys agar kita salah-salah belajar dan salah-salah tahu makhluk-makhluk yang ada di dasar laut ini makhluk lucu jumbo hmm. ini jumbo jellyfish dia ada di dasar laut tuh hmm. maksimum panjangnya 50 cm caranya dia ngeproteksi dirinya dia, hampir sama kayak si vampir squid tadi dia biasanya makan uh, organisme kecil sama worm sea cacing-cacing laut itu makanannya dia ditemuin di kedalaman 2350 meter hmm warnanya orange it's really cute wah wow, mereka ini susah juga ditemuin hampir sama kayak si vampire squid tadi nah ini lagi satu buru ini aku dapat di di sosial media juga nih jadi ikan transparan ya tuh. organ dalamnya tuh gak ada cuman satu kayak ada ikan berenang juga di dalamnya lagi tuh gerak-gerak gitu tuh, tuh. ini bener transparan gak tahu ini makhluk apa ya cuman ada satu mulut tuh satu bolongan gitu di bagian depannya ini juga aku gak nemu keterangannya apa makhluk apa gak ada gak ada dapet gak ada ketemu wow. ini Medusa Medusa Gijan nah hmm. ini unik juga coba lihat deh Tentakelsnya itu enggak kayak cumi-cumi pada umumnya Hai biasanya kan ada bolongan-bolongan yang bikin tentakel itu lengket kalau ini tuh bener-bener pure kayak selendang aja gitu kayak selendang aja dan anehnya nih ikan kenapa sih aneh banget nih ikan ini termasuk ikan dasar laut yang hidup di kedalaman 7.000 sampai 8.000 meter tapi nggak tahu kenapa dia nempel sama si gurita raksasa ini mungkin seperti friend sih juga ilmuwan nggak ngerti juga kenapa dia ikutan gitu Tuh. Tingginya mencapai 10 meter Sama kayak Magnet Nina tadi Tapi Ada yang berbeda di Sentakles ya Hai ini juga enggak diketahui guys dia makannya apa tapi kalau menurut aku sih mereka makan organisme kecil juga deh sepertinya sama seperti ujung-ujung makan-makan organisme kecil deh, yang ada di dasar laut nggak pernah nyangka kalau di dasar laut itu ada makhluk kayak gini, sumpah. Ini tuh cantik banget. Dia punya kayak sayap, kayak Tinkerbell Ini, ini sebenarnya itu si Sludge sejenis kayak Zopharion juga. Tapi dia punya badan tuh lucu. mulutnya itu adalah mulutnya mereka, guys. tuh ampun ini mah kayak gini, masih like masih fairy mereka juga bisa nyala di dalam. Itu nggak ada matanya tuh, nggak kelihatan nggak punya mata. Dia salah satu yang memang ini gimana jadi mereka tuh nggak pernah nyentuh dasar laut sama sekali. Jadi mereka tuh ngambang di tengah-tengah di lautan gitu. Karena mereka nggak pernah nyentuh dasar lautan ya. Mereka tuh punya kayak shield, shield transparan yang berguna untuk menyaring air yang ada di dasar laut. Jadi mereka ini salah satu makhluk yang sangat penting untuk ada di dasar laut karena gunanya mereka untuk memfilter uh, air di dasar laut dari dekat mirip kayak jaring ikan tapi tunggu ini, ini bukan jaring ikan ya untuk makhluk yang hidup di laut terakhir ini nah, kasih banget sama para ilmuwan kalau nggak ada mereka kita nggak bakal bisa ngelihat keindahan yang ada di dalam laut bisa kayak gini nah, ini tuh mirip kayak hairnet gak sih <laughs> hairnet tau okay. kan yang dipakai kalau mau mandi biar rambut gak basah iya mirip banget kayak gitu ini juga nggak diketahuan ya guys um, deskripsinya mereka nih kayak gimana ilmuwan masih enggak tahu juga syukurnya kita bisa melihat Ini apa pula? Hmm. Hmm, bingung, kan? bingung kan? Ini kayak rambut palsu Ini binatang mirip kayak rambut palsu manusia di abad ke-60an rambut, -rambut keriting. Jadi yang mirip kayak rambut-rambut itu tuh sebenarnya cangkangnya dia Ikannya itu ya yang ada di dalam di pertengahannya itu tuh yang gerget, hmm, itu yang aslinya. Kalau yang besar itu hanya cangkangnya saja. Ini juga aku nggak nemu. Oh, de deskripsinya apa? Nggak dapet. Deep story ya oh. Kalian bisa lihat ya aman di kamera ini tuh bener-bener sharp tajam banget tuh batu-batu kayak koralnya itu tuh kelihatan banget gitu enggak uh, smoothnya karena kontrasnya mungkin ya tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh gimana coba bisa kayak gitu Wow aku pikir tadi tuh dia cuman kecil gitu loh ya ternyata dia, mana putihnya ada di dalam situ kah apakah? Betawi ya, <tuk> yang mana kah? itu kayak pakai jubah, jubah benar tidak? Ikan transparan, oke, okay. Nah, tuh kan di jalannya kayak ular gitu, Leo, Leo, Leo, Beberapa rasa enggak kelihatan. Hmm, kayak tulang-tulangnya tuh, kayak tulang tuh kelihatan. si kek nah jadi di dasar laut itu ada yang bisa berenang sama ada yang cuma diam aja di dasar laut mereka ditemukan di 4000 meter memakan sedimen-sedimen Mereka satu-satunya masker yang ada di laut terdalam Ini ikan macam kayak, katanya buat kayak mantu Ini juga aku nggak tahu ini gaya apa Jadi dia kayak pari, tapi bentuk buntut belakangnya kayak ikan kalau pari kan ujungnya lancip ya lancip-kecil, kalau ini ada kayak ngembang kayak ikan Ikan jalan, ikan yang bisa jalan, Tuh, dia bisa jalan. tadi aku bilang ini wujud aslinya si blobfish jadi yang kebanyakan beredar di internet secara luas itu bukan wujud aslinya dari si ikan blobfish ini wujud aslinya kayak gini nih, nih. aneh enggak kan tentu aja nggak aneh kenapa mereka jadi berubah bentuk? yaitu karena itu tadi tekanan air yang sangat kencang sekali so, aneh nggak ikan blobfish? enggak kan ikan blobfish? gurita dalamnya kayak ada otak gitu juga aku enggak tahu ini bener apa enggak beneran ada nah nih jadi hmm. bisa keluarin warna-warna gitu hmm. ini gurita pelangi nah. Nah, kalau ini random Nggak tahu ini ikan apa, tapi ikannya bentuknya kayak muka manusia. Oh dia mak Oh itu makanannya... bang you mukanya serem juga oh dia maksimum panjangnya besar delapan belas cm, mempunyai gigi yang sangat panjang dan biasanya ditemukan di kedalaman laut dari 2100 100 meter, anehnya mereka ini berenang biasanya. Enggak lurus buntutnya. Bengkok. Mereka berenang dengan buntut yang bengkok. Nah, gimana guys? Setelah aku kasih tahu kalian makhluk-makhluk dari laut terdalam ini pasti banyak yang menyita perhatian kalian kan Banyak hal yang belum kalian lihat gitu Banyak ikan-ikan yang wajahnya aneh-aneh gitu Dan itu salah satu pengetahuan yang bisa kalian dapetin di channel aku dan as always, aku nggak bos-bosan bosannya untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa juga aktifin notifikasi loncengnya, notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa tekan like-nya, bagiin ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu informasi ini atau video ini. And the last, bye-bye! See you in the next video selanjutnya! To say See you sharpening your knot